Uh, untuk orang tua apakah mengetahui kalau Vera ini mau masuk Islam Ke, untuk orang tua kebetulan sudah meninggal dua-duanya baik hmm. palingan keluarga keluarga ada yang tahu kalau Vera mau masuk Islam ada, soalnya Kak. pernah ngomongin terus mereka tidak keberatan kan Ya. Awalnya Ayo, Semangat, tidak apa-apa Lelang dakwah Lukisan Old Golden Rose Karya Melusandir pelukis Indonesia Yang diundang langsung oleh Raja Salman Dilelang dengan harga terbena Yang dananya 100% Akan kami gunakan untuk pengeboran air sumur Masjid Terpadu Ayah Sofia, Kota Malang sebagai sentra untuk pembinaan, pelayanan, advokasi, dan pendidikan para mualaf. Dana yang dibutuhkan untuk pengeboran sekitar 150 juta rupiah karena lokasi berada di atas bukit dan menembus kedalaman batu keras di atas 100 meter Selama air mengalir, maka insya Allah, pahala akan mengalir juga untuk bapak ibu semuanya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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-Ibu sekalian, Alhamdulillah Pada hari Jum'ah yang Barokah ini Kembali ada seorang calon mu'alaf Calon saudara kita dalam iman yaitu saudari Stefani, panggilannya Vera, namanya panjang, Akwi Vera. Stefani Akwi Vera ya kalau gak salahnya. Ini uh, seorang apoteker yang lulusan dari Ubaya, nanti diceritakan sendiri. Mempunyai keinginan untuk menjadi saudara kita dalam iman. Alhamdulillah tanpa paksaan ya tanpa. Kira-kira 10 hari yang lalu juga ada seorang mu'alafah yang bersahadat di rumah saya juga bapak-bapak ini timnya. Kemudian hari Selasa malam kemarin juga seorang mu'alafah juga dan hari ini menyusul saudari Vera, ya, seorang apoteker yang sudah matang dalam bidangnya nanti biar diceritakan sedikit kemudian di sebelah kanan saya ini memperkenalkan diri bapak ipung atria kemudian sebelah kiri saya ini seorang dokter dokter anwar lutfi spesialis kristologi beliau ini adalah dokter naiknya indonesia ahli di bidang kristologi seorang dokter nah yang selasa malam beliau yang mensyahadatkan yang hari Ahad sebelumnya itu Ustadz Masud juga seorang kristolo handal yang juga sampai ke luar negeri untuk masalah-masalah yang sama baik Bapak Ibu sekalian marilah e, segera kita akan mulai untuk itu kita harapkan Mbak Vera untuk memperkenalkan diri, silakan mic-nya dipegang memperkenalkan diri, nama, dan seterusnya dan tidak lupa tolong disebutkan kenapa ada keinginan untuk menjadi seorang muslimah motivasi apa yang menjadikan itu kemudian mungkin menceritakan eh, riwayat spiritual apakah memang sejak kecil dari non-muslim, apakah pernah pindah-pindah agama, apakah juga pernah menjadi seorang muslimah silahkan disampaikan, terima kasih uh, yang pertama Assalamualaikum uh, nama saya Stefani Akujera Sianto biasa panggilannya itu Vera uh, kalau bilang Pindah itu belum pernah Dari kecil Memang sudah agama asalnya itu Terus motivasinya itu Ya sebenarnya sudah pengen lama Tapi belum memberanikan diri Jadi sekarang baru bertekad Alhamdulillah Asal saya sebenarnya bukan dari Surabaya. Hmm. Asal saya dari NTT, Sumba. Terus lanjut kuliah di Surabaya dan bekerja di Surabaya juga sekarang. Hmm. Mengenal Islam sudah berapa lama? Uh, kalau mau mengenal di lingkungan saya juga, tempat tinggal saya tuh sudah dekat masjid. Di NTT sana iya, dekat masjid, ada oke okay, ya. Jadi, sering lihat sholat Jumat, uh, pulangnya selalu rame depan rumah. Baik, baik. Terus, keluarga juga dari pihak Mama, hmm. ada juga yang Muslim. Hmm. Baik dari pihak Mama, ada yang Muslim. Kalau dari pihak Papa, enggak ada, enggak ada ya. Baik, kemudian. Uh, di SMP, di SMA aktif di kegiatan keagamaan? Enggak juga, cuma sekolah di khusus Katolik semua. Oh iya, iya. Baik. Terus kira-kira uh, yang membuat semakin dekat dengan Islam itu waktu di Surabaya ini? Iya. Di Surabaya, uh, apakah dari teman ataukah browsing di YouTube misalnya? Uh, sebenarnya karena sering melihat keluarga Dari kecil kan sering main ke rumahnya juga Cuma hmm. kan kita kan paling cuma melihat yeah. bisa mengikuti hmm. Terus waktu kuliah itu ya kebanyakan teman juga Ada yang muslim hmm. Terus waktu kerja juga banyak muslim Terus kayak bertekad sudah sekarang nggak takut disuruh puasa seharian gitu um, apa coba, pernah mencoba mm, puasa kalau sampai full tidak hmm. tapi kalau ada tekad pasti bisa baik-baik pernah uh, ada diskusi atau perdebatan tentang akidah tentang Islam atau tentang yang lain uh, perdebatan tidak cuma paling tanya-tanya saja, terus saya dijelaskan ke teman-teman ke... Ke biasanya. Oke, okay, oke, okay, okay. atau tanya ke Rumi biasa juga. Beberapa kali saya... nanya, ya. uh -uh. Uh, untuk orang tua, apakah mengetahui kalau Vera ini mau masuk Islam? Uh, untuk orang tua, kebetulan sudah meninggal. Dua-duanya, Baik uh -uh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 Ayo, semangat apa -apa. awalnya keberatan ya. awalnya keberatan terus akhirnya tidak keberatan juga ya mau bilang jawab ya juga enggak tapi jawabannya terserah oh terserah baik ya, tapi tahu ya kalau kita. baik silahkan uh, Pak Dokter Anwar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh siang ini di Masjid Assalam kita akan mensyahadatkan seorang wanita yang awalnya beragama katolik kelahiran Mataram 20 September 1996 dari keluarga juga katolik Profesinya apoteker. Alhamdulillah, Mbak Stephanie Aquifera Seanto. Ini namanya cukup panjang. Jadi dalam pencarian kebenaran selama ini dan mantap pencariannya, insya Allah akan diikrarkan hari ini syahadat pengakuan bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah tidak ada Tuhan yang patut diibadahi tidak ada Tuhan yang patut ditaati kecuali hanya Allah Insya Allah Mbak Fera akan menjadi seorang muslimah teguh di dalam iman dan Islam dan insya Allah kita semua, keluarga kita semua Allah wafatkan sebagai seorang muslim dan muslimah Dan nanti kita dikumpulkan kembali oleh Allah di surganya Sudah siap untuk bersaadat? Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ashadu Allah ilaha illallah Ashadu Allah ilaha illallah Wa ashadu anna Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah Muhammad Rasulullah Aku bersaksi Aku bersaksi Tidak ada Tuhan Tidak ada Tuhan Selain Allah Selain Allah Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad Adalah utusan Allah adalah utusan Allah Alhamdulillahirrabbilalamin Barakallah Alhamdulillah Rabbana atina fid dunya hasan wa fil akhirati hasan wa kina adaban nar Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lana kunanna minal khashri. Alhamdulillah Ibu Siang ini sudah Resmi ya, Memenuhi Salah satu syarat, salah satu rukun Untuk menjadi seorang Muslim Jadi dengan mengikrarkan dua kalimat Syahadat Dua kalimat syahadat ini Mengikat Diri ibu Untuk melaksanakan rukun-rukun Yang lain setelah bersyahadat ini harus segera dilanjutkan dengan sholat jadi sholat wajib ada lima waktu ada sholat subuh sudah siap ya kalau dulu mungkin bisa kita bangun siang-siang bisa ya sekarang setengah empat, sudah sudah harus siap-siap karena sekarang waktu subuh jam 4 lewat 2 menit sudah adhan subuh jadi ada waktu subuh dua rakaat, ada sholat duhur. Jadi siang hari jam setengah dua gitu. Ketika matahari tergelincir sedikit, Itu empat rakaat. Kemudian sholat asar juga empat rakaat. Kemudian sholat maghrib tiga rakaat dan sholat isya empat rakaat. Sholat isya empat rakaat ya, kecuali penjenengan dalam perjalanan musafir. Jadi bisa yang empat rakaat diringkas menjadi dua rakaat. Kemudian setelah itu kewajiban berikutnya adalah membayar zakat. Ya. Insya Allah biasanya kalau sebagai seorang karyawati, ketika kita gajian sudah ada zakat profesi dua setengah persen, Alhamdulillah mudah-mudahan setidaknya kita sudah membayar zakat melalui pendapatan kita yang keempat adalah puasa di bulan Ramadan ya, insya Allah penjedengan nanti akan siap berlatih untuk melaksanakan ibadah puasa mulai dari terbitnya fajar sampai dengan tenggelamnya matahari datangnya waktu maghrib Nggak lama kok, nggak sampai 40 hari ya hanya 29 atau 30 hari dan terakhir ketika sudah sangat mampu sudah punya kemampuan untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima yaitu melaksanakan ibadah haji Ya, insyaallah semuanya akan Allah mampukan jadi saya akan sedikit mengisahkan tadi yang saya sampaikan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu sudah menyampaikan amanah. Jadi sebetulnya bukan cuma Nabi Isa, tapi para nabi dan Rasul yang lain pun sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, ini sudah memberikan bisharoh atau nubuah kabar gembira akan datangnya seorang nabi. Ini kodarullah. Ini, ini kita masuk di bulan Maulid nih bu, sekarang bulan Rabiul Awal jadi penjenengan Mbak Vera bersyahadat di bulan Rabiul Awal jadi saya akan teguhkan akidah penjenengan Insyaallah mudah-mudahan Allah semakin menancapkan hidayah dan iman itu sehingga kita semua wafat dalam keadaan sebagai seorang mukmin dan muslim ya? jadi Nabi Musa alaihissalam menyampaikan pesan dari Allah jadi Allah memberitakan kepada Nabi Musa dan sampai hari ini masih tertulis di dalam Bible masih ada menyimpan Bible boleh nanti di rumah dibuka kembali jadi Allah berfirman kepada Nabi Musa aku akan membangkitkan seorang Nabi yang seperti engkau Musa dari antara segala saudara Bani Israel Aku akan menaruh Firman-Ku ke dalam mulutnya Dan ia akan menyampaikan semua yang dia dengar nah, Jadi Allah berjanji melalui Nabi Musa Bahwa Allah akan membangkitkan seorang Nabi yang seperti Musa Dari segala saudara Bani Israel Artinya Nabi yang dijanjikan ini tidak berasal dari Bani Israel lagi melainkan dia harus berasal dari segala saudara Bani Israel jadi seperti yang saya sampaikan tadi, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, bapak para nabi dan rasul jadi Nabi Ibrahim punya dua orang istri yang pertama bernama Syaroh yang kedua bernama Hajar Qadarullah, putra sulung Nabi Allah Ibrahim Alaihissalam berasal dari istri yang kedua, yaitu dari Hajar yang bernama Ismail Alaihissalam. Kemudian barulah anak yang kedua berasal dari istri yang pertama yang bernama Ishak Alaihissalam. Nah, ketika Nabi Ismail Alaihissalam lahir. Allah menguji Nabi Ibrahim AS. Menguji keimanan Ibrahim AS. Apa betul Ibrahim ini betul-betul patuh kepada Allah? Betul-betul cinta kepada Allah? Atau lebih cinta kepada anak yang semata sematawayangnya? Karena di dalam Al-Quran disebutkan Nabi Allah Ibrahim itu berdoa Rabbi habli minas solihin. Ya Allah karuniakan kepadaku seorang anak yang soleh Jadi ini permohonan yang sangat luar biasa Kerinduan seorang ayah untuk memiliki seorang anak Jadi kalau Nabi Allah Ibrahim ini memang ahli dalam menyusun rangkaian doa Jadi kalau beliau sudah menggunakan kalimat Rabbi Habli Itu artinya beliau sangat menginginkan memiliki seorang putra. Nah, kalau penjenengan Mbak Vera nanti membuka Bible Kitab Kejadian pasal 16 ayat 16 ketika Nabi Allah Ibrahim dikaruniai Ismail usia beliau 86 tahun. Jadi sudah sepuh ya, sudah tua. Dan ketika dikaruniai Ishak Usia Nabi Ibrahim 100 tahun, seabad Nah, ujian terhadap Nabi Allah Ibrahim Di dalam Al-Quran Di dalam Surah Al-Baqarah Diabadikan Jadi Nabi Allah Ibrahim ini berdoa Wa Wa'idhi batala Ibrahim Rabbuhu bi kalimatin Fa'atammahun Qala inni ja'iluka Lin nasi imama Qala wa min durriyati Qala lu ahdi dalimin Jadi Allah berfirman Wa'idhibtala Ibrahim Dan ingatlah ketika Allah menguji Ibrahim Dengan beberapa ujian Fa'atammahunna Dan Ibrahim lulus menjalani ujian itu Nah ketika Nabi Allah Ibrahim lulus menjalani ujian Allah berfirman Aku Aku akan menjadikan engkau seorang imam Pemimpin teladan bagi seluruh manusia Ini ja'ilu kalinna si imama Nah Nabi Allah Ibrahim bukan tipe manusia yang egois Beliau malah bertanya kepada Allah Kalau aku engkau jadikan imam, aku engkau jadikan teladan bagi seluruh umat manusia Wa min bagaimana dengan anak keturunanku ya Allah? Allah berfirman, Kuala layana lu perjanjianku tidak berlaku bagi anak keturunanmu yang dolim. Nah itulah, jadi ketika Ismail alaihissalam ini lahir, Allah perintahkan untuk menyembeli. Digambarkan oleh Allah, Nabi Allah Ibrahim berdoa Rabbi habli minas salihin Ya Allah karuniai aku seorang anak yang saleh. Kemudian Allah berfirman Wa basyarnahu bi gula halim Aku beri kabar gembira Ibrahim Dengan kelahiran seorang anak yang saleh. Falamma balagwa ma'ahu sya'ya Qala ya bunaya inni arafil manam anni azbahu kafan durmadataram Ketika anak itu sudah balik dan sanggup untuk membantu orang tuanya, Allah perintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim melalui mimpi untuk menyembelih anak ini. Kembali lagi, Nabi Allah Ibrahim bukanlah seorang diktator, bukanlah seorang yang egois. Beliau memanggil anaknya, beliau katakan kepada anaknya, Ya bunaya, wahai anakku tersayang. Ini pelajaran ibu, bapak jadi untuk memanggil anak-anak kita dengan sebutan yang terbaik kadang-kadang kan kita ini paling suka uh, kalau istilah sekarang ini perundungan ya hei, lelele, le. pesek pesek, karena anaknya pesek hei, ireng irang, irang. Ya. Jeliteng jeliteng iya tidak boleh itu Nabi Allah Ibrahim memberikan contoh ya bunayya, wahai anakku tersayang ini arafil manam anni Bapak melihat dalam mimpi bapak ingat mimpi seorang nabi dan rasul itu hakikatnya adalah wahyu dari Allah. Aku diperintahkan menyebelih muna Vandur madataroh. Coba berikan pendapat muna tentang apa yang bapak lihat itu. Si anak menjawab. ya abatif al-matuk marsatajiduni. Insya Allah minas sabirin wahai bapakku tersayang nah inilah kalau anak sudah dididik dengan nilai-nilai tauhid akidah yang kuat ketaatan yang patuh yang utuh kepada Allah si anak menjawab wahai bapakku tersayang laksanakan apa yang Allah perintahkan niscaya bapak akan mendapati aku sebagai anak yang sabar, tapi kalau anak tidak ditanam akidahnya bu Orang tuanya ngomong seperti ini. Bapak mimpi nak. Menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Si anak akan menjawab. Hukum alam. Reboisasi itu. Hutan. Yang tua ditebang. Yang muda dita, ditanam. Bapak aja dulu yang dipotong. Yang disembelih. Tapi anak itu menjawab. Ya abatif almatu mar. Insyaallah minas insyaallah. Siapa anak ini? Dialah Ismail Aris. Kalau di dalam Bible uh, Mbak Vera dulu, Kitab Kejadian pasal 22 ayat 2, yang disembelih bukan Ismail, tapi Ishak. Masih ingat ya? Ingat. Uh, Kitab Kejadian pasal 22 ayat yang kedua. Take your son, your only son, Isaac. Ambillah anakmu yang tunggal, satu-satunya anak laki-laki yang kau miliki itu perintah Allah. Kemudian ditambahi yaitu Ishak. Bawalah dia ke tanah Moria dan persembahkan dia di atas satu gunung yang akan aku tunjukkan kepadamu kelak. Nah, kata Ishak di situ sisipan Mbak Vera. Alhamdulillah Allah sudah memberikan hidayah melalui e, berbagai macam cara ya dan Mbak Vera sudah menangkap hidayah Allah itu semakin kuat, semakin mengkristal dan hari ini Mbak Vera sudah bertekad Bismillah hari ini saya akan menjadi seorang muslimah ya? dan seorang muslim pedomannya adalah Al-Quran Al-Quran itu Nahnu wa innalahu aku yang menurunkan kata Allah dan aku yang akan menjaganya jadi berbagai macam upaya manusia untuk melakukan pemalsuan Al-Quran Tapi semuanya gagal, semuanya diketahui Berbeda dengan Bible Salah satu bentuk pemalsuan, tahrif di dalam Bible adalah tambahan kata ishak Di dalam kitab kejadian pasal 22 ayat 2 Kenapa kok mereka menambahkan ishak? karena mereka ingin merebut janji Allah kepada Nabi Allah Ibrahim tentang anak yang dikorbankan ini kitab kejadian pasal 22 ayat 18 Allah berfirman kepada Nabi Allah Ibrahim dari anak yang kamu korbankan ini ini terjemahan bebas saya ya. dari anak yang hampir kamu sembelah ini Ibrahim seluruh dunia akan diberkati Seluruh bangsa akan diberkati Siapakah anak ini? Mungkinkah dia Musa? Bukan Nabi Musa alaihissalam hanya diutus Untuk Bani Israel Apakah dia Yesus atau Isa Alaihissalam juga bukan Karena Nabi Isa hanya diutus Untuk domba Domba Israel yang Tersesat Siapakah Anak yang dijanjikan ini jawabannya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna arsalnaka. Aku mengutusmu Muhammad untuk seluruh alam semesta. Jadi apapun kebangsaannya, apapun warna kulitnya, apapun sukunya, dia berada di manapun hitamkah, kuningkah, keritingkah, luruskah, mancungkah atau mancung ke dalamkah Semuanya terkena kewajiban dakwah Untuk mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi terakhir ini. Kalau dia menolak untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW Ancaman yang disampaikan oleh Rasulullah Walladhi nafsi biadih La yasma'u bi rajulan min hadihil ummah Yahudiyan au nasranian Summa la yu'minu bi Demi Allah yang jiwaku, kata Rasulullah, digenggam. Dikuasai oleh Allah. Ya. Artinya hidup dan mati Rasulullah Muhammad Alaihi Wasallam sepenuhnya berada di tangan Allah. Walladhi nafsi biyadih. La yasma'ubi rajulan min hadihil umah. Tidaklah mendengar laki-laki dari kalangan umat ini. Apakah dia seorang Yahudi? Ataukah dia seorang Nasrani? seorang majusi sobiin atau apapun gelar keagamaan yang dia pakai yahudi kah dia Nasrani kah dia, majusi kah dia sobiin kah dia, musyrikin kah dia sudah tahu bahwa aku sudah diutus summa layu minubi, kemudian dia tidak beriman tidak mengikut aku tidak menjadi pengikutku tidak menjadi seorang muslim dan muslimah illa dahulah naruh kecuali akan dicelupkan dilemparkan oleh Allah ke dalam api neraka Alhamdulillah bersyukur kita bapak ibu yang sudah ditakdirkan menjadi muslim dan muslimah sejak lahir, lebih bersyukur lagi mbak Vera. Gih, mahal, tadi sudah diceritakan sedikit ya meskipun saudara setuju tapi dengan set berat hati, ya wis terserah kamu kita ndak pernah kan bu lahir cuwer, Muih. ada yang sudah diadani diikomati ya sudah menjadi seorang muslim nah beliau ini usia berapa sekarang mbak Tara? 26. 26 tahun mencari jalan hidayah itu dicari 26 tahun bertanya ke sini bertanya ke sana nonton YouTube membaca literatur signalnya sudah dipancarkan oleh Allah sampai akhirnya hari ini Allah menancapkan iman dan Islam ke dalam hati Mbak Fera Insya Allah sampai akhir hayat pun Mbak Vera dalam keadaan sebagai seorang mukmin dan muslim jadi jangan pernah ragu Mbak Nabi Isa atau Yesus yang dulu dianggap Tuhan oleh penjenengan itu sudah menyampaikan bahwa nanti akan datang seorang Nabi. Seorang penghibur. Ya. Dia yang akan menyampaikan segala kebenaran. Dia yang akan menginsafkan tentang dosa. Dia yang akan menyatakan tentang hukuman. Dan ketika dia datang, ya, kata Nabi Isa. Ketika penghibur, penolong itu datang. Dia tidak akan berkata-kata menurut kemauannya sendiri. Tapi semua yang dia dengar, yang akan dia sampaikan. Siapakah dia? Ada yang mengatakan, itu ruhul kudus. Nah, ruhul kudus itu kan bagian Tuhan. Iya, Ruhul kudus itu kan bagian ketuhanan. Di situ dikatakan, dia tidak akan berkata-kata menurut kemauannya sendiri. Semua yang dia dengar, yang akan dia sampaikan. Lah, ruhul kudus itu loh bagian Tuhan. Masa Tuhan masih mendengar dari yang lain? Inilah Tuhan yang harus dipertanyakan. Ini Tuhan model apa ini? Jadi dia seorang laki-laki. Dia akan menyampaikan semua yang dia dengar dalam Al-Quran dikatakan wa mayantiku anilhawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad ini ya, tidak mengatakan sesuatu menurut kehendaknya sendiri. Dia tidak mengajarkan sesuatu berdasarkan hawa nafsunya. Semau gue dewe, tidak. Wamayanti Tidak berdasarkan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu Semua yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui bimbingan wahyu dari Allah. Mudah-mudahan Mbak Vera dan kita semua pada siang hari ini. Semakin mantap untuk menjadi seorang mukmin dan muslim. Ya? Dan kita mohon selalu kepada Allah. Nanti setelah sholat ada di di buku ini, mbak Vera. Ya? Insya Allah di buku panduan praktis hijrah ini ada. Jadi tuntunan sholat dan sebagainya ada. Jadi bikir pikir setelah sholat. Jadi setiap selesai sholat. Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullah Jangan lupa berdoa Ya muqallibal kulub Sabbit qalbi ala dini Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati Sabbit qalbi Teguhkan hatiku ya Allah Di dalam agama Kenapa? Iman kita ini kata Rasulullah Ya, wayan kusu Kadang naik, ya, kalau pas seperti ini, sedang naik, Bu. Oh, ya Allah, Islam ini begini. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan Islam nanti satu saat turun, ya. Jangankan untuk menangis di atas sajadah, untuk ambil wudhu saja, arah searah senkoailah. Nah, puasa di awal waktu masih panjang, kok. Waktu Isa ini kan mulai dari... Setengah tujuh sampai Cukup. Setengah empat Eh, yes, sembahyang kari-kari Akhirnya kebablasan Hilang isaknya Sudah ada subuh Iya, ketika imannya sedang Turun, karena itu kata Rasulullah Al-imanu yazidu Kadang naik, kadang turun Resepnya, kata Rasulullah Yadidu imanakum Bila ilaha ilallah perbaharui terus imanmu dengan "La ilaha illallah", tidak ada tuhan selain Allah. Tidak ada yang layak disembah kecuali hanya Allah. Tidak ada yang patut dipatuhi kecuali hanya Allah. Tidak ada yang kita patuhi, kita sembah, kita pertuhankan kecuali hanya Allah. Jadi, Mbak Vera, insya Allah, kalau Mbak Vera sudah masuk menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW ini. Seperti yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam, Firman Allah bahwa dia nanti yang akan Membimbing kalian ke dalam keselamatan Dilanjutkan oleh Nabi Yesus alaihissalam, Laki-laki ini juga nanti yang akan membawa kamu ke dalam keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri Mengajarkan bahwa Akulah yang akan mengantarkan kalian ke dalam surga Karena apa? Siapapun yang sudah mendengar namaku apapun agamanya tapi dia tidak beriman kepadaku kata Rasulullah akan dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka saya kira itu yang bisa saya sampaikan barangkali ada yang mau ditanyakan oleh Mbak Vera. ini insya Allah sudah dibawakan oleh mualaf Center Ayah Sofia 101 bukti Yesus bukan Tuhan jadi memang Yesus bukan Tuhan Yesus adalah seorang Nabi dan Rasul tapi wong-wong sebelah sebelahku kebablasan menjadikan utusan sebagai Tuhan utusan Tuhan malah dijadikan Tuhan Nah ini nanti Mbak Vera insya Allah akan menjadi uh, sahabat Mbak Vera di awal-awal menjadi seorang muslimah ini sambil insya Allah dibimbing oleh ibu-ibu dikawal beliau ini Supaya tetap sikoh berada di dalam jalan Islam Barakallah fikum Jazakumullah khairan khasira Mudah-mudahan Allah teguhkan iman dan Islam kita Iman dan Islam saudara kita Iman dan Islam sahabat kita Allah teguhkan di dunia kita sebagai seorang Muslim Mati dalam keadaan membawa dua kalimat syahadat La ilaha illallah muhammadur rasulullah dan berakhir kita di surga yang penuh dengan kenikmatan Amin, Allahumma, amin Kurang lebihnya mohon maaf Bilai Taufik wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di belakang kami ini adalah tanah milik Bunda Shana Ketua dari MCN Ayah Sofia Sangihe Beliau akan wakafkan tanah ini untuk kepentingan para mu'alaf Dan nanti rencananya di sini uh, akan dibangun Sentra untuk pendidikan para mu'alaf pembinaan para mu'alaf sekaligus pembinaan anak-anak para mu'alaf doa dan harapan kami insya Allah para donatur setia dimanapun berada bisa sama-sama turut mengeksekusi niat kami yang tentunya atas izin Allah subhanahu wa ta'ala untuk sama-sama bisa kita mencari berkah manfaat harta kita dunia wal akhirat demikian insya Allah bisa segera terlaksana tentunya atas izin Allah subhanahu wa ta'ala demikian rajim. Bismillahirrahmanirrahim Inna al amanu wal hajaru wajahdu fi sabilillah